Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah tutorialnya. Oke, pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu perangkat HP kalian ya sudah menginstal aplikasi Zoom ya. Oke, untuk menginstal aplikasi Zoom kalian Buka saja Play Store atau App Store kalian ya. Oke. Kemudian ketikan zoom. Seperti ini ya. Pada pencariannya. Iya. Maka akan muncul untuk seperti ini ya. Ini yang akan kalian install. Nanti ya. Jika kalian sudah menginstalnya, Kalian tinggal buka saja ya. Kalau perlu update juga ya. Untuk mendapatkan apa saja fitur-fitur terbaru yang Ditawarkan oleh pihak Zoom, oke. ya. Oke, iya, pastikan kalian sudah menginstalnya, ya. Dan aplikasi zoomnya sudah dapat dibuka, ya. Oke, oke, kita kembali saja ke menu, kemudian kita coba untuk membuka aplikasi Zoom yang sudah diinstal, ya. Kita pastikan dia sudah bisa dibuka, ya. Saran kami, kalian harus mendaftar atau masuk ke akun kalian dulu untuk dapat menggunakan aplikasinya secara normal. Ya, oke. oke, kita mulai dengan langkah pertama untuk bergabung, yaitu dengan melalui link. Ya, oke, ini adalah link yang dibagikan oleh host atau guru kalian. Ya, seperti ini. Nah, dia ada tampilan link seperti ini. Kalian klik saja, ya kemudian akan muncul tampilan buka dengannya. pilih aplikasi Zoom kalian ya maka kalian akan langsung diarahkan ke kelas atau room meeting yang sudah dibuat oleh host atau guru kalian Oke. selain itu tampilan seperti ini juga mengindikasikan bahwa host atau guru kalian sedang berada dalam proses Meeting lainnya ya, jadi kalian tinggal menunggu saja untuk kelas atau meeting tersebut dimulai. Oke, cara berikutnya yaitu dengan menggunakan meeting ID dan password ya. Oke, pada tampilan seperti ini, ini adalah invitasi dari Zoom ya, untuk bergabung maka kita salin di sini untuk meeting ID-nya ya. Oke. Untuk memulainya kita buka aplikasi Zoom kita ya. Kemudian pilih join meeting ya. Kemudian kita tempel atau paste saja untuk meeting ID-nya pada bagian ini ya. Oke. Kita paste saja di sini. Iya. Selanjutnya kita akan Mengisikan nama apa yang akan tampil ya dalam meeting yang dibuat oleh host guru atau dosen kalian ya. untuk mematikan audio, kalian dapat menyalakan centang ini ya, dan bagian ini untuk mematikan videonya ketika berada dalam meeting. Oke, jika sudah, ketuk saja tombol join ya untuk mulai bergabung dalam meeting. Oke, jika meeting tersebut memerlukan password. Kalian masukkan saja password Yang sesuai dengan apa yang sudah dibagikan Oleh host Sebelumnya Oke Dengan ini kita sudah berhasil Masuk ke dalam Meeting yang dibuat Oleh host ya Kita tinggal menunggu saja Untuk prosesnya ya Apakah itu sudah dimulai Ya jika tampilannya seperti ini Maka Kita tinggal menunggu untuk di admit oleh host, ya, agar dapat bergabung ke dalam meeting. Oke, okay. kita tunggu sebentar. Iya, yeah. connecting, ya, ini berarti kita sudah di admit oleh host, ya, agar dapat bergabung ke dalam meeting. Iya, yeah. sekarang kita sudah berada di dalam meeting yang dibuat oleh host, guru, atau dosen kalian, ya. Kalian dapat mematikan mikrofonnya, matikan video atau melihat siapa saja yang berpartisipasi di sini. Di dalam tampilan meetingnya, kalian juga dapat men-share ya di sini atau memasukkan uh, chat ya pada bagian more dan lainnya sebagai peserta. Jika tampilannya seperti ini, maka meeting sudah diakhiri oleh host, guru atau dosen kalian ya. Kayak kami pikir demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.